Baik baik baik Baik Ya ayyuhal ladzina amanu والله مُحِبٌّ لِلَّهِ وَعَنْكُمْ سِنَمُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَبُرُوا بَعْضُ مَلَائِكَتِنَا بُكِيْنَ بَصِيرَةً وَهَلْ كَمِنَ نَائِجِ الْجَارِ وَفَتْرِ الدُّمَارِ جَانَكَ سِرَاءً إِشْأَ اللَّهِ وَتَفْعُوْهُ مَلَائِكَتَ سَالُوْنَا بِهِ وَرَأَى إِنَّهُ أَكْثَرَ uh <laughs> Aryun, ini bukan hadiah dari calonan berat tapi sunat Allah al al al karena Rasulullah sunati di antara apakah barang siapa yang tidak mengikuti salah satu sunat berat tentang persahinan. Umat, umat, umat. Saya dan saya bawihkan dengan Mas Nawati Binti Maji yang wali pengawatan kepada saya dan untuk membayar maskain berupa emas sebanyak lima gram dibayar tunai. Saya terima kasih. Sudut sudut nama